bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bingung dengan cara pembuatan SIP atau surat izin praktek tenaga kesehatan di kota Tasikmalaya khususnya TLM atau ALI teknologi laboratorium medik langsung saja kita simak ya tahapan-tahapannya sekarang pembuatan SIP di kota Tasikmalaya alurnya lebih gampang hanya dengan klik new.sipetastasikmalayakota.go.id Kalian bisa langsung pengajuan Lanjut Lanjut Di Tasikmalaya kini ada Mo Pelayanan Pabrik atau disebut juga MPP. Tepatnya di Jalan Letnan Harun, nomor 1 Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151. Tepatnya di Balai Kota Tasikmalaya. Mo Pelayanan Pabrik ini adalah uh, suatu tempat yang dibuat pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat meluncurkan mall pelayanan sebagai tempat yang dapat melayani 104 layanan publik barang jasa maupun administrasi secara terpusat sehingga lebih cepat terjangkau mudah dan nyaman selamat datang ahli teknologi laboratorium medik kini saatnya kita membuat surat izin praktek Silakan kalian masuk ke si pentas yaitu yang tadi saya bicarakan klik saja kota.go.id Di sini ada tampilan selamat datang di aplikasi perizinan Tasikmalaya Silakan kalian masuk login. Sebelum masukkan nick dan password, kalian harus registrasi member dulu silakan saja klik registrasi member. Setelah registrasi member, silakan cek email kalian. Registrasi pendaftaran perizinan online pemerintah Kota Tasikmalaya didapatkan username, usernamenya itu sama dengan nick. Passwordnya didapat dari email yang ada. Selamat Anda sudah terdaftar di. Portal Perizinan Online Kota Tasikmalaya. silahkan klik di bawah ini untuk aktivasi akun Anda. Nah ini ada link aktivasi. silahkan kalian klik. Kontaknya kalau misalkan tidak bisa, kontaknya bisa dihubungi yaitu ini Kantor DPM PTSP Jalan retnan Harun, nomor teleponnya sekian dan Dinas Kesehatan nomornya ini ya lanjut setelah masuk tadi pada email silakan kalian masukkan nick yaitu id-nya itu berupa nick dan password yang tadi masuk ke email kalian lalu baru tekan sign in akan ada tampilan seperti ini nama kita akan tercantum di sebelah sini formulir permohonan ya ada tracking ada formulir permohonan silakan kalian klik saja nanti ada beberapa profesi di sini ada ahli teknologi laboratorium medik. Kita fokus pada ATLM saja. Silakan kalian klik pada menu ahli teknologi laboratorium medik. Setelah kita klik ada dua pilihan yaitu baru dan yaitu satu lagi perpanjangan apabila belum pernah melakukan pembuatan SIP silahkan klik saja pada tulisan baru sedangkan untuk kedua kali atau seterusnya silahkan lakukan perpanjangan klik saja untuk yang baru klik baru ya ada tampilan seperti ini. Menu utamanya kan ada izin ahli teknologi laboratorium medik. Nanti tambahkan data. Pada pojok kanan atas, silahkan kalian tekan tombol tambah data. Nanti memasukkan alamat tempat kerja itu ya, RT/RW kelurahan kecamatan dan letak lokasinya. Ya data permohonan nanti kalian masukkan gelar depan apabila ada apabila tidak ada dikosongkan saja jangan memberikan tanda strip gelar belakangnya dimasukkan gelar akademis nomor STR-nya juga silakan masukkan masa berlaku STR-nya sampai dengan tanggal bulan tahun berapa nomor rekomendasi partisinya berapa nama tempat praktiknya di mana eh, ya. Tangga, tahun lulusnya, tahun berapa, jenis kelamin silahkan pilih salah satu dan lokasi praktik e, muncul otomatis karena tadi sudah ditambahkan sebelumnya nomor rekomendasi patelgi silakan masukkan pada ini ya nama tempat praktik yang tadi itu lokasi praktik yang tadi setelah muncul otomatis silahkan tekan simpan setelah disimpan akan ada langkah selanjutnya yaitu memasukkan data file yang pertama yang harus kalian masukkan atau diupload yaitu scan ijazah asli ahli teknologi laboratorium medik. Yang kedua, esterah ahli teknologi laboratorium medik yang masih berlaku. Yang ketiga, surat keterangan bekerja dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan penanggung job, serana kesehatan tempat bekerja dengan kop dan stempel yang resmi. Jangan lupa stempelnya ya untuk yang keempat surat keterangan sehat maksimal 6 bulan terakhir dari dokter yang memiliki SIP atau surat izin praktek. Yang kelima KTP, yang keenam surat rekomendasi dari organisasi profesi, yang ketujuh paspor resmi dan terbaru dengan latar belakang merah. Semuanya silakan kalian upload di sini, lalu berikan tanda centang sehingga warnanya menjadi biru dan Klik saja simpan juga selesai. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Terima kasih Anda telah melakukan proses pendaftaran dengan nomor registrasi sekian. Ya, Nanti kita lakukan tracking. Sudah sampai mana sih progres kita itu? Silahkan kalian klik tracking. Master izin nanti kita masukkan izin ahli teknologi laboratorium medik tipe izinnya baru akan muncul dan klasifikasinya izin ahli teknologi laboratorium medik dan detail izin otomatis nomor registrasi yang kita dapatkan dari tadi kita klik saja lihat setelah kita lihat ternyata ada beberapa step yang harus kita lalui yang akan berwa yang sedang kita lalui adalah step yang berwarna hijau sedangkan step-step yang belum di ACC yaitu masih berwarna hitam. Nah, di sini salah satu contoh nomor registrasi kita itu nomor registrasi kita gesti 3 ya. Step pertama itu sudah diverifikasi oleh eh, DPMPS Nah, di sini kan warnanya sudah hijau. Nah, ada tulisan proses verifikasi permohonan surat izin praktik. Berarti data-data kita yang tadi diupload sudah diverifikasi oleh DPM PTSP. Nah, tanggal verifikasinya itu tanggal 21 bulan 7 2022 jam 14.51. Sedangkan tadi kalian memasukkan di jam 11 ya. Berarti sudah di di hari yang sama di jam yang berbeda Selanjutnya kita lihat dan kita sering-sering membuka tracking sudah sampai mana progresnya nanti ada step 2 untuk lebih jelasnya step 2 itu adalah proses konsep surat rekomendasi izin praktik ini sama di asesinya dari DPM PTSP untuk tahap yang ketiga ini ngeling ke dinas kesehatan jadi untuk kalian yang dulu itu pembuatan SIP ke konter e, dinas kesehatan untuk yang sekarang sudah tidak usah lagi mendatangi dinas kesehatan tetapi DPMT SP langsung otomatis ngeling ke dinas kesehatan tahapannya itu adalah sebagai berikut yang pertama di step 3 ada persetujuan konsep surat rekomendasi izin praktik oleh kepala seksi SDM kesehatan dan sistem informasi dinas kesehatan untuk yang step 4 ada persetujuan konsep surat rekomendasi izin praktik oleh kepala bidang sumber daya kesehatan nah yang kelima adalah persetujuan konsep surat rekomendasi izin praktek oleh sekretaris dinas kesehatan. Setelah itu, baru penanda tanganan surat rekomendasi izin praktek oleh kepala dinas kesehatan. Jadi, dari step 3 sampai step 6 itu adalah ACC dari dinas kesehatan. Nah, di sini udah bisa dilihat sampai step mana progres kita. Selanjutnya, untuk step... Ketujuh, proses konsep surat izin praktek Baru ini kembali lagi ke ke Step delapannya, persetujuan konsep surat izin praktek oleh kepala bidang di DPMPSP Dan yang kesembilan, penandatanganan surat izin praktek oleh kepala DPMPSP Selanjutnya, apabila seluruhnya tahap-tahapan sudah dilalui an SIP Siap dicetak sendiri. Nah, segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sering-sering cek saja sudah sampai step mana progres SIP kalian. Selamat mencoba. Bilahi topik walaupun hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.